teman-teman, selamat datang di jalan kakak. Oke okay, teman-teman, hari ini kita akan mencari mainan, teman-teman. Wow, itu teman-teman bisa lihat, ada bola sepak kecil, warna orange dan kuning. Wah, keren sekali kita gelengkan Wow, kita menabrak sesuatu teman-teman. Wow, kita menabrak keranjang besar. Oh, mungkin ini tempat untuk kita membuangkan bola-bola dan mainan, teman-teman. Oke, okay. kita taruh ke dalam keranjang, teman-teman. Oke. Okay. Kita cari-cari, cari-cari, Wow, kita menemukan dua buah Yupi, teman-teman. Wow, ini ada Yupi, teman-teman. Warna biru ini ada Yupi Baby Bear. Ah, baby bear teman -teman. Wah, keren sekali! Yupinya kita taruh ke dalam keranjang. Kita ambil lagi satunya, teman-teman. Wow, ini ada Yupi juga, teman. -teman. Ini UPC work okay, ah binatang dia teman, wah keren sekali. Kita taruh ke dalam keranjang. Ah kita cari teman, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari. wow itu teman. Ah, ada bola bintang teman. Hmm, bola bintang besar, warna ungu. Oke okay, kita taruh ke dalam keranjang. Kita cari, teman-teman. Ya, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, cari, Wow. Ada bola besar, teman-teman. Wow. Ini bola besar dino teman charger teman-teman. Ada ranger biru, merah, dan hijau. wah Keren sekali. Kita taruh ke dalam keranjang. Wow, mantap. Oke, kita cari, teman-teman. Ya, cari cari cari wow itu teman-teman ada bola sepak besar teman ini bola sepak besar tiga warna ada warna merah merah muda dan biru wah keren sekali kita taruh ke dalam keranjang wah, kita cari cari cari cari cari cari cari cari cari cari cari cari cari wow itu teman-teman ada bola basket teman, teman wow ini bola basket warna apa ini teman, -teman? ini warna oranye dan garis-garis hitam wah, garis -garis -garis wow kera -kera kita taruh ke dalam keranjang Wah mantap sekali kita cari teman, -teman. wah sepertinya sudah habis teman, -teman. oke teman, teman kita akan menghitung bola yang kita dapatkan teman, -teman. oke kita hitung satu persatu teman, -teman. Bola yang kita dapatkan: satu, bola besar, bola sepak; dua, bola besar, bola bintang; tiga, bola, dino bola yang jadi dino dinosiacir; empat, bola basket, teman Wah, keren! Lima, ah, ini teman bola sepak kecil. dan 7 teman. Wah, kali ini kita mendapatkan 7 buah mainan dan dua buah permen Yupi, teman-teman. Wah, keren sekali. Oke, teman. Mungkin sekian dulu video dari Kakak, teman Jangan lupa ditekan tombol subscribe, teman, biar Kakak lebih semangat bikin videonya. Oke. Sampai jumpa di video Kakak selanjutnya. Bye-bye.